وتاب التابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعذكم الله مسلمين صحرمتي إخوان الطلبة رحمني ورحمة الله كتبت آيات الله سبحانه وتعالى yang turun mengenai apa yang terjadi pada budget atau pada perang budget yaitu dalam surat al-anfa ketika allah swt menyatakan wa id dan ingatlah Ketika Allah menjanjikan untuk kalian Salah satu dari dua golongan Bahwa salah satunya untuk kalian Ternyata kalian lebih menginginkan Kelompok yang tidak beresiko Yang tidak memiliki syaukah yang kalian dapatkan. Tetapi Allah menginginkan yang hak terbukti menjadi hak dengan kalimatnya wa yaqta'u dabiral kafirin dan akan memutus au orang waran kafir. Liyuhaq liyuhaqqal haqq wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Karena Allah Allah ingin membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Membuktikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Walaupun tidak disukai oleh orang-orang mujrimi. Kau diberi naazakumullah. Kau ditalabah rahimahnya warahmatullah. Ini berarti adalah apa yang sudah kita baca kemarin dalam sirah bahwasanya ada dua golongan. Yang satu adalah pasukan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Thufayl. Pada Allahul Taalaanu sebelum masuk Islamnya. Kemudian yang kedua adalah kelompok dalam artian pasukan, pasukan perang musyrikin yang sudah berangkat dengan senjata lengkap dengan jumlah yang besar, sedangkan pasukan dagang jumlahnya sedikit, hartanya banyak. Sedangkan kelompok kedua, pasukan besar senjatanya lengkap, hartanya sedikit. Tentunya secara fitrah, mereka para sahabat menginginkan kalau bertemunya dengan pasukan dagang yang banyak hartanya tetapi sedikit pasukan mereka sehingga resikonya kecil tetapi Allah SWT menakdirkan lain Allah Ta'ala justru menakdirkan mereka kaum muslimin bertemu dengan pasukan perang bukan pasukan dada kenapa demikian? kata Allah <susur> untuk membuktikan kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan kemudian ayat berikutnya mengenai apa yang sudah kita baca juga yaitu tentang apa yang Allah turunkan hujan untuk mereka. اذ استغيث ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالالف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشره وليطمئن قلوبكم ومن نصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم kata Allah dan ingatlah ketika kalian beristighatha meratap kepada Allah swt Wa ta'ala maka Allah pun mengabulkan untuk kalian diantaranya Rasulullah SAW ketika itu beristighatha Meratap kepada Allah Mengangkat tangannya Berdoa dengan sungguh-sungguh Sampai Selendang beliau terjatuh Tanpa terasa Beliau tetap mengangkat tangannya dan berdoa Sampai Abu Bakar merasa kasihan Melihat Rasulullah SAW berdoa dengan menangis Dan menyatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah Allah akan mengabulkan doamu Allah akan memberikan untukmu Rasulullah terus meratap Meminta pada Allah Taala Di antara kalimatnya kata Rasulullah ya Allah kalau engkau binasakan kelompok kecil ini, maka niscaya nggak akan ada lagi orang yang mau beribadah kepadamu, ya Allah. Karena di dunia ini, seluruh dunia, orang-orang mukmin yang beribadah kepada Allah dengan tauhid hanya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kata Rasulullah, ya Allah, kalau sampai kelompok kecil kami ini atau pasukan muslim ini binasa, maka siapa lagi yang akan beribadah kepada engkau, ya Allah. Maka Allah katakan, dan ingatlah ketika mereka beristighasah. Ketika engkau kalian meratap kepada Allah, fastajabalakum, dan Allah mengabulkan untuk kalian. Allah turunkan malaikat-malaikat untuk menolong kalian, membantu kalian, bi'alfin milal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang berduyun-duyun turun. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra, dan berita ini tidak lain Kecuali sekedar berita gembira, agar kalian tenteram. Litatma'in nebi hukum. Agar hati-hati kalian tenteram. adapun kemenangan dari Allah SWT. Bukan dari malaikat-malaikat tadi. Tanpa malaikat pun Allah bisa memenangkan. Tetapi Allah memberitakan dengan berita gembira, agar kalian tenteram, bahwa Allah turunkan untuk kalian, membantu kalian, mendukung kalian, para malaikatnya. Wahai nasrulillah dan tidaklah kemenangan kecuali dari Allah swt. Inna Allah azza wajalla. Kemudian Allah ingatkan pula idzio kashikumun nuga saamanatan dan ingatlah ketika Allah swt memberikan kepada kalian rasa ngantuk, ngantuk dalam perang itu rahmat dari Allah swt. Beda dengan ngantuk dalam pengajian. Kalau ngantuk dalam kajian itu godaan syaitan. Tetapi kalau ngantuk di dalam perang, itu adalah rahmat dari Allah SWT. Kenapa demikian? Karena orang-orang munafik dalam keadaan tidak tentram hati mereka dan tidak bisa tidur. Dalam perang, dalam jihad, orang-orang munafik dan orang-orang yang pihkulu bihim maram, selalu bersu'udan pada Allah. Jangan-jangan kita dibantai habis, jangan-jangan kita mati, bentar lagi kita akan begini, akan begitu. Selalu yang dibayangkan yang jelek-jelek. Sehingga mereka gelisah, tidak dapat tidur pasukan musyrikin, pasukan kufar dari dulu sampai sekarang selalu mereka memakai obat-obat penenang kenapa demikian? karena mereka tidak tenang apalagi tidur tentram saja tidak, hatinya tenang tidak apalagi bisa tidur <tik> sedangkan kaum mukminin Allah katakan dengan kalimat amanatan. dan ingatlah ketika Allah berikan pada kalian rasa kantuk Wajudnizilohanee kuminas sama imaan dan juga memberikan untuk kalian dari langit air hujan. Liyutahirakum bihi wajudhibaan kumrizas syaitan untuk mensucikan kalian dan menghilangkan dari kalian godaan-godaan syaitan. Kawan binaazakumullah dan ini kejadiannya adalah ketika beberapa sahabat tidur dengan nyenyak sampai sampai Mimpi basah. Mimpi yang harus mandi. Mimpi yang harus mandi. Maka ketika mereka berperang, gelisah hatinya. Saya berperang dalam keadaan junub. Saya berperang dalam keadaan tidak tohir. Saya berperang dalam keadaan digoda lagi oleh syaitan. Kamu ini tidak sah jihadnya. Kamu ini begini. Kamu itu begitu. Padahal tidak. Perang dalam keadaan belum sempat bersuci, enggak apa-apa. Karena ini bukan sholat yang harus ada, harus bebas dari hadas besar, hadas kecil. Tetapi Allah s.w.t untuk menenteramkan hati mereka, Allah turunkan hujan. Sehingga mereka-mereka mereka yang duduk berniat. Dengan air ini aku berniat mandi, junub." Maka mereka syaitan oh, Dan menghilangkan dari kalian bisikan-bisikan syaitan tadi. Yang membuat ragu, yang membuat gelisah, hilang semuanya. Menjadi tenang mereka, tenteram. Waliyarul Taala kulubikum dan untuk mengikatkan hati-hati kalian dan wahyu sabit abhil adam dan dengan hujan tadi memantapkan kaki-kaki kalian. Kalau kita nak lihat hujan yang turun memiliki sekian hikmah ketika itu. Satu menjadikan mereka yang junub bisa mandi. Yang kedua godaan syaitan hilang lenyap. Yang ketiga hati mereka semakin tenang sehingga terikat mereka bersatu kembali dan yang keempat yang membikin mantap kaki-kaki kalian ini yang dibahas kemarin, kajian terakhir Bahwasanya kaum musyrikin di tanah yang kalau kena hujan jadi lumpur sedangkan kaum mukminin berada di pasir yang kalau kena hujan jadi padat sehingga hujan yang turun kebaikan buat kaum muslimin kejelekan buat kaum kafirin kebaikan buat para sahabat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kejelekan buat orang-orang kafir musyrikin Quraisy maka mereka susah jalannya karena kakinya masuk ke dalam lumpur basah. Sedangkan kaum mukminin berada di daerah pasir yang ketika kena hujan semakin padat dia. Ada dua jenis pasir. Yang satu ketika kena hujan menjadi seperti lumpur, yang satu pasir yang ketika kena hujan semakin padat bani bin al ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada mereka dan termasuk dukungan kepada mujahidin al muminin para sahabat dengan Rasulullah s.a.w sebagai pimpinan mereka. Kembali kepada kita. Ya. dikatakan oleh Ibnu Hisyam rahimahullah. Wa qad irtahalat قريش حين أصبحت فأقبلت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى ألي وسلم تصوب من الأقنقل وهو الكتاب الذي جاءوا منه إلى الوادي قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بقيلائها وفخرها Tahaduk-tahadukah? Waktu kan Allahumma Allahumma ahinhum Maka pada pagi harinya, berangkatlah pasukan perang Quraisy. Mulai mendekat, maka Rasulullah SAW melihat dari kejauhan pasukan tempur Quraisy. Sudah terlihat semua. Oleh para sahabat bahwa ternyata Allah pilihkan bukan pasukan dagang. Allah pilihkan pasukan tempur yang jumlahnya besar dengan persenjataan lengkap. Pasukannya tiga kali lipat, kaum muslimin. Kaum muslimin sekitar 300, sedangkan musyrikin ada 1000 orang. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa. Allahumma hadhi Quraisy, ya Allah, itulah Quraisy. Kalimat tasawwab maknanya turun ya? Rasulullah SAW turun Mereka mendekat Rasulullah SAW pun mendekat ya? Turun dari bukitnya Dan kemudian beliau berdoa Allahumma hadihi Quraisyun, Ya Allah Lihatlah itu Quraisy. Khaad akbalak biqwaya la'iha Telah datang dengan kesombongan mereka Wafakriha Dengan bangga diri Tuhaduka Watukadzibu rasulah Menentang engkau ya Allah mereka mendustakan Rasulmu, Ya Allah. Allahumma fanasrakan ladhi wa'adhani. Ya Allah, aku meminta kemenangan yang kau janjikan. Kami meminta kemenangan yang kau janjikan kepada aku, Ya Allah. Allahumma ahinhumul al gajah. Ya Allah, binasakanlah mereka besok. Ahinhum, maknanya ahlikhum. Yani ahlikhumul gajah. Binasakanlah mereka besok. Maka, ketika turun manusia, datanglah beberapa orang dari Quraisy sampai mendekat ke telaga yang sudah dibikin oleh mereka para kaum Muslimin untuk Rasulullah. SAW. Berarti, sudah dekat sekali. Utusan tadi di antaranya adalah Hakim Ibn Hizam dan beberapa orang lain. Rasulullah kata Rasulullah biarkan mereka. Ini biarkan mereka mendekati air. minhu rajulun illa Kata Rasulullah biarkan mereka minum. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minum kecuali pasti terbunuh. ya ini mereka mendatangi Telaga Rasulullah untuk meminum airnya. Maka tidaklah orang itu datang atau tidaklah pasukan Quraisy yang datang ke telaga tadi dan minum. Illa kucilak kecuali terbunuh. Illa maka namin hakim ibn Hizam. Kata Rasulullah Sallallahu kecuali hakim ibn Hizam. Jadi ketika kelompok yang mendekat air mau minum tadi ada hakim ibn Hizam. Rasul menyatakan biarkan mereka. Ini yani, biarkan mereka minum. Niscaya tidak ada satu orang pun yang meminum telaga ini kecuali akan terbunuh kecuali hakim ibn Hizam. Fainnahulang yuqtal dia tidak terbunuh di sini tumma aslama dalik dan dia akan masuk Islam setelah itu. paha sunnah islamuh dan terbukti beliau masuk Islam dan baik Islamnya. Hakim Dalam perang Badar, dia masih dipasukan musyriki. Bahkan yang termasuk dalam rombongan yang mendekat kepada telaga tadi untuk minum di sumur Badar. Dalam ka'jarah yang bisa dilihat oleh ini. Muslim melihat orang-orang kafir yang mendekat, mendekat ke telaga atau ke sumur Badar. فَقَنَا إِذَا اجْتَاهَنَا فِي يَمِينِهِ dengan kejadian tadi kemudian beliau masuk Islam dan kemudian diberitakan berita ucapan Rasulullah Rasulullah SAW menyatakan begini dan begitu bahwa beliau menyatakan tidak ada yang minumnya kecuali akan terbunuh kecuali Hakimin mihizam maka bersyukur dengan setinggi-tinggi syukur sehingga Hakimin mihizam kalau bersumpah dengan nama Allah dia bersumpah dengan kalimat Wallahi fi badar. Alhamdulillah Atau demi Allah yang menyelamatkan aku Pada hari Badr menolak dia akan berkata Tidak, demi yang menyelamatkan aku Dalam perang Badr ya, Yang menyelamatkan beliau dalam perang Badr Kalau terbunuh dalam perang Badr, terbunuh kasih Belum masuk Islam Berarti dia sangat bersyukur pada Allah Diselamatkan dalam perang Badr Sehingga beliau bersumpah dengan kalimat sungguh demi yang menyelamatkan aku di perang badr ini beliau radhiyallahu anhu. Ketika sudah mulai tenang, sudah mulai tenang kau bahtu Umar Wahab mereka mengutus Umar ibnu Wahab al Jumahi. Fakalu mereka berkata Uhruz, kata mereka kata tokoh pimpinan Quraisy perkirakan berapa jumlah mereka ini yani suruh dihitung jumlah kaum muslimin maka dia berkuda ke kanan, ke kiri ke ujung sana, ke ujung sini untuk melihat kaum muslimin dari seluruh penjuru kalau sekian seperti kalian sebagai tentaranya dia berkuda ke sana setelah itu berkuda ke sana kemudian lapor kepada atasannya 300 tepat hampir tepat yaziduna qalilan aw yanqus yanqusun qurun sedikit atau lebih sedikit 300 orang sebentar tapi jangan terburu-buru aku akan melihat dari penjuru yang lebih jauh kalau-kalau kaum muslimin atau ashab Muhammadin pengikut Nabi Muhammad mereka menyebutnya hanya Muhammad Muhammad saja tapi kita menyebutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mereka memiliki pasukan dukungan atau mereka memiliki pasukan yang disembunyikan. Favourab filwa diharta abad, maka dipacu kudanya sampai menjauh ke lembah sana, ke lembah sini, keliling untuk melihat apakah ada pasukan lain bersama kaum Muslimin yang 300 tadi. Kalim yara she'an. Maka mereka yang berkuda tadi tidak melihat apapun. Para jahilin kemudian kembali kepada pasukannya. Kemudian menjawab: Mawajatushe'an. Aku tidak mendapati pasukan bantuan mereka. Tidak mendapati pasukan yang disembunyikan oleh mereka. Walakin ke derai itu yang mashraku'ish. Al-bala'ay ta'hamilul mana'ya. Tetapi aku melihat wahai mashraku'ish. Al-bala'ay ta'hamilul mana'ya albala yaitu bala bencana manaya yaitu kematian-kematian tapi aku melihat wahai kaum Quraysh bahwa yang namanya bencana perang pasti akan membawa korban akan membawa kematian demikian dikatakan oleh utusan dari aljumahi dari alayhinnaqa awidabah turbab ila al mayyit falat tu'allaf sedangkan al mananya maknanya adalah unta yang diikat di kuburan orang mati tidak dikasih makan tidak dikasih minum sampai matinya ya ini aku melihat perkirakan akan ada unta-unta yang dalam keadaan nganggur tuannya sudah mati ini peringatan dari al-jumahi tadi bahwa kalian akan mati sebagian kalian akan mati dan untanya kan lepas begitu saja. Khonni ridzaakumullah. Qal nawadih yatrib tahmilal maut an-naq' sungguh nawadih yatrib bau dari anginnya yatrib yang mematangkan kurma itu namanya nawadih. Tahmilal maut membawa kematian-kematian. An-naq' an-naq' disebutkan di sini maknanya adalah as-tsabit kematian yang mesti al-balig fil ifna Ini yani kematian yang pasti sedangkan nawadh adalah unta-unta yang yusqa yang diberi uh, minum atau membawa minum karena Kalimat ini kalimat-kalimat ini adalah karena mereka adalah orang musyrikin Kerana mereka adalah orang-orang Quraisy yang menyembah berhala dan percaya pada tukun-tukun. Maka mereka percaya pula pada takhayul-takhayul. Mereka sudah menduga dengan tebak-tebakan mereka bahawa ini akan menjadi bencana. Akan menjadi bencana yang memakan kematian sekian banyak kita. Itu yang dimaksud. Qaumun laysamahum man'atun walamalha' illa suyufahum. Mereka adalah kaum yang bersama mereka tidak memiliki penghalang apapun tidak memiliki perlindungan apapun kecuali pedang-pedang mereka wallahi ma'ara'an yuktal rajulan minhum hatta yuktal rajulan minkum maka aku berpendapat mereka pasti akan berperang mati-matian tidak akan mati dari mereka kecuali setelah membunuh salah satu dari kalian atau membunuh paling sedikitnya satu dari kalian ini pikiran orang Quraisy Quraishites setelah disuruh menghitung Uh, Al-Jumahi yang namanya Umair ibnu Wahab Al-Jumahi setelah dia menghitung, memang cuma 300 setelah dicari ke ujung-ujung lembah sana gak ada bantuan pendukung sama sekali ketika dilihat keadaan kaum muslimin tidak memiliki perlindungan apapun kecuali pedang-pedang mereka apa maknanya? maknanya mereka tidak akan olah mereka adalah manusia-manusia yang siap mati sebab terlihat tidak ada perlindungan nggak ada baju besi yang lengkap, nggak ada pula bantuan yang dipersiapkan, nggak ada rencana benteng atau apa yang kira-kira -kira kalau kalah dia bisa bersembunyi, nggak ada. Maka ini adalah kaum yang benar-benar siap mati. Kalau seperti di keadaannya, aku melihat, kata Al Jumahid tadi, bahwa mereka tidak akan terbunuh kecuali setelah membunuh satu orang diantara kalian atau lebih. Berarti paling tidak tiga kalian akan mati. Bisa jadi lebih bisa kalian bayangkan orang yang punya perlindungan dengan orang yang tidak punya perlindungan orang yang punya perlindungan pasti ada sesuatu dia akan mundur sembunyi, tapi kalau tidak punya perlindungan dia akan perang sampai mati dan berarti keberaniannya jangan ditanya orang yang siap mati, keberaniannya tidak perlu ditanya, mesti dia akan membunuh kalian dulu, satu atau lebih, baru dia mati Defensa. demikian prediksi dari tokoh-tokoh Quraisy kalau sudah begitu keadaannya kalian akan hilang 300 paling sedikit bisa jadi lebih maka apa kebaikan hidup ini kalau kita lihat kehilangan sahabat 300 lebih maka pandanglah pandangan kalian pikirkan lagi mau perangin lihat ketika mereka sudah mulai gelisah mereka dengan jumlah 300 padahal mereka 1000 falamma sami'a hakim nihzam dalika mas'abinnas maka hakim nihzam ketika mendengar prediksi dari umairul jumahi berangkat ia menemui manusia menemui kumpulan orang-orang quraish tadi fa'atbah faqa kemudian mendatangi utbah dan berkata ya abul walid julukannya utbah adalah abul walid ya abul walid wa sayyiduha. Engkau adalah tokoh Quraisy dan engkau adalah pembesar Quraisy. al Engkau adalah orang yang ditaati Halakah untuk ila kau mau untuk menjadi seorang yang diingat kebaikannya terus-menerus sampai akhir masa? Maukah engkau menjadi orang yang diingat terus kebaikannya sampai akhir masa? Maka utbah bertanya-tanya. Wa madzaaka hakim? Apa itu ya hakim? Aku mahu menjadi orang yang terus diingat kebaikan sepanjang masa. Kata hakim Nuhazam, tarji' bin nas. Bawa pulang pasukan ini semuanya, kita pulang ke Qurais. Pulang ke Mekkah. Wa daham al-amra Amr ibn al-Hadrami dan juga engkau menerima Apa yang menimpa al-Ibn Hadrami, Amr ibn Hadrami? saja nggak usah pakai, menuntut balas Apa kata Osbah Dengan nasihat tadi, sudah Sebagaimana digambarkan Oleh Umair al-Jumahi Keadaan mereka sudah betul-betul mati-matian Mereka tidak punya perlindungan apapun Kecuali pedang mereka Maka berarti mereka siap mengayunkan pedang seberani-beraninya Dan mereka akan peran sampai mati Maka maknanya, kalian akan terbunuh Paling sedikit, 300 orang atau lebih Sebaiknya kita pulang engkau akan diingat kebaikannya sampai akhir masa. Kata qad Aku sepakat, aku kerjakan. Anta halif 'uqluhu wa ma min Maka sungguhnya engkau bertanggung jawab terhadap kematian Ibnu Al-Hadrami dan dia adalah halif. Ini yani bukan suku beliau, bukan sukunya Uqbah, tapi suku yang bergabung dengan sukunya Uqbah. Itu namanya halif. Halif Faalaiya ulhu maka aku yang menjaminnya, aku yang memberi tebusannya. Wa muusibah min malih dan apa yang hilang dari hartanya, aku yang menggantinya. Faati ibn al Hamali inna hamdallihya. Fa ini la aqsha an yishjar amr nas. Makah datangilah untuk masalah kekurangannya, ibn al Fa ini la aqsha an yishjar amr nas. Sungguh aku bukan khawatir an yajra amra an-nas ghayruhu ثم قام عقبه ابن ربيعه خطيبا عقبه ابن ربيعه sudah terima usulan hakim mihzal sudah berdiri berkhotbah khotbah yang maknanya untuk menggagalkan sudah kita pulang saja Tidak usah perang faqala <tumla> dalam khotbahnya dia berkata ya masyar quraish bi an talqu wahai sesungguhnya kalian demi Allah kalian tidak akan melakukan apapun dan tidak akan bertemu dalam artian berperang dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya sedikitpun. Wallahi la in yang Hatilah ibnu ammih, atau ibnu khalih, atau min ashiratihi. demi Allah. Kalau kalian tetap memaksa untuk berperang, atau dan kalian menimpahkan kepada mereka ini menimpahkan pada mereka arti berperang, maka niscaya seorang di antara kalian akan melihat wajah orang yang pasti tidak disukainya, wajah orang yang mati yang dia tidak suka dia mati. Pahamlah maksudnya? Di antara kalian pasti akan melihat korban-korban dari pengikutnya Muhammad SAW. Kalian akan melihat wajah-wajah yang kalian tidak suka, dia terbunuh. nggak suka dia terkoyak. nggak suka dia terbantai. Karena kalian akan berperang dengan saudara kalian sendiri. Muhajirin adalah orang orang Quraisy Maka disaya salah seorang kalian akan sedih. Akan melihat dengan tersayat hatinya. Melihat anak pamannya terbunuh. Melihat anak bibiknya terbunuh. Melihat... Uh, saudaranya terbunuh, kakaknya atasnya terbunuh, pergi, maka pulanglah. Muhammad Arab, pulanglah kalian. Biarkan Muhammad dengan orang-orang Arab seluruhnya. Ini urusan Muhammad dengan orang Arab, terserah. Biar mereka. الله, ini nasihat, untuk pasukan Quraisy pulang saja. Sebab kalian tidak memerangi kecuali kerabat kalian yang kamu terbunuh, niscaya kalian tidak akan suka karena mereka adalah anak paman kalian sendiri, misan-misan kalian sendiri kerabat kalian sendiri, saudara kalian sendiri itu kalau kalian berhasil mengalahkan mereka kerugiannya pada kalian sendiri karena yang mati tadi adalah kerabat-kerabat kalian sendiri kalau sebaliknya mereka mengalahkan kalian lebih jelek lagi kalau kalian yang mengalahkan mereka itu yang diharapkan. Maaratum, kalau ternyata selain itu, ternyata kalian yang kalah, yang terbantai. Alfa kum, min, kalian dalam keadaan rugi dan kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan sedikit pun. Ini yani mengharapkan berhentinya dakwah Rasulullah SAW, ternyata terus berjalan, sedangkan kalian dalam keadaan terbantai. Nasehat yang cukup bijak sesungguhnya kata Hakim pantalak hatajitu Abu Jahal. Hakim Dheesa menceritakan maka aku pun berangkat berjalan mendekati Abu Jahal. pengen tahu apa komentarnya Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal sudah bersiap-siap. Sudah menyandang pakaian perangnya, sudah mengeluarkan dirakta mengnya, Fahuwaiyah Naoha, ini sudah siap perang. Fakutulahu, ia abel hakam. Maka aku katakan kepadanya, kata hakimnya Hizam, Wahyabul hakam. Inna utbah arsalani ilai kabiqada wa kada sunya utbah, mengirimkan aku untuk menyampaikan kepada kamu berita begini dan begitu. Ini yani apa yang dikutbah tadi? Disampaikan lagi oleh hakim Kepada Abu Jahal Apa Abu Jahal? Faqalan tafak wallahi sihrahu Hina ra'a Muhammad wa Orang ini sungguh demi Allah Sudah mulai ketakutan ketika melihat Muhammad dan sahabat-sahabat Diejek oleh Abu Hakam Julukan mereka, padahal julukan kita Abu Jahlin, Bapak kebodohan maka kata Abu Jahal mengejek orang tadi, mengejek Utbah. Orang ini ketika melihat Muhammad Washabu sudah mulai dikuasai rasa takut. Inta faqas Itu seperti orang yang ketakutan kemudian berdiri bulunya. Enam. Kalau tidak demi Allah kata Abu Jahal. La nerjih hatayakum Allahu beina na wabeina muhalat. Kita tidak akan pulang. Sampai Allah yang memutuskan keputusannya antara kita dengan mereka. Ini yani keputusan menang atau kalah. Kami tidak akan pulang sampai Allah memutuskan keputusannya antara kami dengan mereka. Wa madi'utbah makkal walakinahu kadraa an Muhammadan washamahu akalatuz jizuh wafihim ibnuhu dia apa yang dikatakan oleh utbah makkal apa diucapkan oleh utbah itu hanyalah. Karena dia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya adalah pemakan-pemakan unta, dan di antara pasukannya ada anaknya Opa. Diajak lagi oleh Abu Jah. Opa itu minta pulang karena di antara pasukan Muhammad ada anaknya dia. yang akhirnya membuat kalian khawatir kan? Tumbal bahasa ilhamir Ibn Khaldarami, fakala. Kemudian datang kepada Amir bin Al-Hadrami yang kemarin saudaranya terbunuh oleh kaum Muslimin, maka berkatalah dia kepadanya ada Khalifah kajuri doan yerjibin nas. Lihatlah, wahai masyarakat ma Al-Hadrami, iaitu yani, orang-orang dari keturunan Hadrami, wahai Amir bin Al-Hadrami pemimpinnya. Lihat, Utbah mau pulang meninggalkan kamu dan sukumu, tidak mau menuntut balas kabilah hadrami yang terbunuh kemarin. Di panas panasi sukunya ibn al agar membenci Uthbah. Kenapa kau ngajak pulang? Padahal Uthbah sudah berkata aku akan pulang dan aku akan jamin orang yang terbunuh tadi dengan dietnya Aku yang akan bayar diatnya. Tetapi di panas panas yang lebih jahal Lihat Uthbah akan mengajak pulang. Dia tidak mau membela sukumu. Padahal kamu adalah halifnya mereka. wa ayyu itu tak biainik. Padahal aku sudah melihat balas dendammu sudah ada di matamu. Maksudnya tinggal selangkah lagi. Balas dendam terhadap darah iblal hadrami sudah di hadapanmu. Fakum fanshud maktal akhik maka bangunlah dan persiapkanlah tempat untuk kuburan si pembunuh saudaramu itu. Ini siapkan. Tempat untuk mengubur kaum muslimin yang pernah membunuh saudara. Ini silakan tutup balas sekarang ini. Maka Amri telah Hadrami, fakta syafaatul masalah. Maka Amri telah Hadrami setelah dipanasparasi oleh Abu Jahal, dia menyingkapkan dirinya, kemudian menjerit dengan suara yang keras. Wah, Amrah! Wah, wa Amr Adalah saudara yang terbunuh. Amr ibn al Hadrami. Dan dia menjerit dengan suara keras. Wahai Amr, wahai Amr. Dan yang aku akan menuntut balas. Menuntut darahmu, wahai Amr. Wa Amrah, wa Amrah. Fahamiyat bilhar. Maka panaslah orang-orang Quraisy Ketika menjeritnya, Ibnu Hadrami. Dengan kalimat, wa Amrah, wa Amrah. Duhai Amr. Aku membela engkau. Aku akan menuntut darahmu. Sekarang ini dengan suara keras maka khamiyatul har maka semakin panaslah suasana wa haqi ba'mrun dan semakin semangat orang-orang quraish untuk berperang wastausau 'ala mahum 'alayhi binasyar artinya mereka pun semakin kokoh untuk tetap melanjutkan rencana jahat mereka memerangi kaum muslimin wa umtsida 'alan dan merusak atas manusia pendapat-pendapat mereka alladhi da'ahu malaiy uqba dan kemudian merusak, artinya membatalkan, membatilkan pendapat-pendapat yang ngajak pulang pendapat siapa saja, pendapat utbah, dan pendapat hakim, Ibni Hizal dan juga pendapat yang disuruh menghitung Amr, uh, Umair, Al Jumahi Umair, Al Jumahi, ini yani Umair Ibn wahab, Al Jumahi dibatalkan semua ucapan-ucapan mereka dikalahkan semuanya maka mereka kembali dengan rencana jahat mereka rencana jelek mereka memerangi kaum muslimin waqad kharaja al-aswad ibnu abd al-asad al-makhzumi maka keluarlah aswad ibnu abd al-asad dari bani makhzum wa kana rajulan syirifan sayyi' sayyi' al-khuluq aswad ibnu abd al-asad al-makhzumi adalah seorang yang jahat jelek perangainya Kasar dia berkata, la min hawdihim, awla awla Kata si Aswazidi, Aku bersumpah dengan nama Allah, Aku sungguh akan meminum dari telaganya, Atau aku akan menghancurkannya, Atau aku mati karenanya. Semangatnya berperang melawan kaum muslimin, Sampai mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat pertama, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan minum dari telaganya. Ya, ini telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin. Masih ingat kisahnya kemarin? bahwasanya kaum muslimin mengusul kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sebaiknya telaga-telaga yang kecil-kecil, sumur-sumur badan yang kecil-kecil, diuruk, Dan kemudian bikin telaga besar di sini, dan kemudian kita bentengi dengan pasukan kita, maka mereka tidak dapat air, kita dapat air. Berarti kalau bisa minum telaga, berarti sudah mengalahkan kaum Muslimin. Itu mananya? Maka tadi orang tadi berkata, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, kita pasti akan minum dari telaganya. Ini mengalahkan mereka dan minum dari telaganya. Atau kita akan menghancurkannya. Atau aku akan mati karenanya. Ketika keluar, keluar pula Hamzah Ibni Abdul Muttalib. Keluar pula Hamzah ibn Abdul Muttalib Falamal taqaya darabahu Hamzah Fa'atanna qadamahu Qadibnina azakumullah Lihat ketika keluar dari Komusyrikin maju satu orang Dan menantang dengan cara yang seperti itu Maka keluar pula Dari pihak muslimin Hamzah ibn Abdul Muttalib Sampai bertemu satu lawan satu Seperti perang tanding Faltaqaya Bertemu keduanya Dorabahu Hamzah, maka Hamzah berhasil menebasnya Pak Athonna mau yang menyebabkan terbangnya kaki orang tadi. disebutkan apa raha lepas, dan terlempar kakinya. Kakinya orang tadi, yang jelek akhlaknya, busuk perangainya, kafir, musyrik, menantang Rasulullah SAW, ternyata dengan sekali tebas terlempar kakinya, Binis bisa setengah betisnya, masya Allah, betapa tajamnya pedang-pedang mereka, bukan sendinya, pertengahan betisnya itu patah, berarti tulangnya ikut patah, terlempar, dan itu masih belum mencapai hauw, belum mencapai teraga, sudah ditebas oleh Hamzah, bahwa kalau wahrihi tasqub daman maka dia jatuh karena kakinya sudah putus kakinya berlumpuran darah dan darahnya ke sahabat-sahabatnya -sahabat ke teman-teman yang di belakangnya tapi dia tidak membatalkan sumpahnya apa sumpahnya tadi? demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah aku akan minum di telaga ini atau aku mati maka sudah putus kakinya merangkak sampai ke dekat telaga ingin meminum airnya sesuai dengan sumpahnya yuri duan yaminahu ingin menunaikan sumpahnya yubirru artinya menunaikan yaminahu sumpahnya wadbau tetapi hamza mengejarnya dan kemudian menebasnya kembali sehingga matilah dia di pinggir telaga si kafir terbunuh dengan terhina. Suma kharaja ba'dahu Uqbah ibn Rabi'ah. Sada yataqul Uqbah ibn Rabi'ah baina akhihi Shaybah wa ibnihi Al-Walid ibn Uqbah. Dia keluar didampingi oleh saudaranya Shaybah ibn Rabi'ah dan juga anaknya Al-Walid ibn Uqbah. Hatta idaa fasala min as-sarfi da'a ila al-mubarazah. Sampai ketika dia menghadapi pasukan barisan kaum muslimin, dia mengajak untuk perang tanding juga. Hajat untuk perang tanding, al mubarazah adalah perang tanding, dan mereka biasanya menawarkan dengan kalimat man yubariz man yubariz siapa yang berani menantangku? Siapa yang berani tanding denganku? Saya maka keluarlah fitiyyatun min al keluarlah pemuda-pemuda ansar tiga orang. Mereka adalah Auf dan Muawid, kedua-duanya anaknya al -Haris. Warajulun Aqar yuqol Huwa Abdullah ibnu Rawahah dan orang lain yang ketiga yang dipanggil dengan nama Abdullah ibnu Rawahah Aul ibnu Muawwid adalah bersaudara dua-duanya anaknya Haris dan yang ketiga Abdullah ibnu Rawahah dan disebutkan fitiah pemuda-pemuda Alhamdulillahirobbilalaihikum Allah Fakalu mereka bertanya Man antum kata Utbah dan saudaranya dan anaknya. Man antum? Siapa kalian? Anak-anak muda. Fa qalu rahtu minal anshar. Kami adalah segolongan dari Anshar. Qalu ma lana bikum hajah? Kami tidak punya hajat dengan kalian. Kami tidak berurusan dengan kalian. Ini kami berurusan dengan orang-orang Muhajirin maksudnya. Fa manada munadihim, kemudian memanggillah seseorang dari mereka yang memanggil, "Ya Muhammad, Muhammad, keluarkan kepada kami yang sebanding dengan kami yang setanding dengan kami yang sepadan dengan kami Quraisy. dilawan dengan tiga anak muda tidak mau, merasa itu terlalu kecil kami tidak berusaha dengan orang-orang dan mereka terlalu kecil buat kami, berikan kepada kami orang-orang yang sepadan dengan kami yang sekelas dengan kami dari golongan kalian, dari golongan kami sendiri yang dari golongan Quraisy, dari Muhajirin yang masuk. Maka Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Allah pun bersabda: "Kum ya Abu ya Bidah ibn bangun wahai Ubaidah Bidah ibn Harith. Abu Bidah ibn Harith dari Muhajirin. Wakum ya Hamza, bangun kau Hamza. Wakum ya Ali, bangun kau wahai Ali. Tiga orang dari Muhajirin. Yaitu Ubaidah kemudian Hamzah dan Ali ibn Abi Talib kaudy Taala anhum." antum ketika keluar tiga orang tadi masih bertanya lagi man antum siapa kalian mungkin karena jaraknya jauh padahal mereka kenal karena sama-sama dari Quraisy mungkin karena jaraknya masih hanya terlihat sosok saja yang maju maka ditanya man antum siapa kalian qala hamzah wali setiap kuala Ubaidah Ubaidah kemudian kuala Hamzah Hamzah kuala Ali Ali kuala Na'am mereka menjawab Na'am Akfa'un Kiram kata mereka ini baru lawan-lawan yang sebanding dan terhormat sama-sama dari Quraysh Faba'raza Ubaidah maka mulailah dilawan Ubaidah dan Ubaidah adalah yang paling tua ketika itu Melawan Uthbah ibn Rabiah, sedangkan Hamzah melawan Shaybah bin Rabiah, sedangkan Ali bin Abi Talib melawan Walid ibn Uthbah. Para Imam Hamzah dalam Yumhil Shaybah al Khatalahu. Adapun Hamzah tidak membiarkan lama-lama, langsung terbunuh hey, lawannya. Siapa lawannya Hamzah? Shaybah ibn Rabiah. Tidak membiarkan kepanjangan, enggak biarkan lama-lama langsung ditebas selesai. Hey. Wa Aliun falam yumhil al-Walid an qatalahu demikian pula Ali tidak membiarkan lama tahu-tahu sudah terbunuh lawannya yaitu anaknya Utsbah al-Walid wa tasalafa Ubaidah wa Utsbah bainahuma darbatain sedangkan Ubaidah dengan Utsbah maka sengit pertandingannya sampai kila huma masing-masing dari keduanya Membuat jatuh lawannya Yaani Uqbah sempat menebas Ubaidah, Ubaidah juga sempat menikamkan pedangnya kepada Uqbah sehingga dua duanya terjatuh. Wa Hamzah Aliun bi Maka setelah keduanya, Hamzah dengan Ali telah mengalahkan lawan-lawannya, mereka pun menyambut atau membantu Ubaidah. Wahtamala sahibahuma, langsung dia membawa Ubaidah ke pasukan bahazahu ila ahabib dan dibawa ke sahabat-sahabat. Ini masing-masing kedua-duanya tumbang Ubaidah radhiyallahu taala dengan lawannya Uthbah. Kemudian Ali dan Hamzah langsung membawa Ubaidah kembali ke pasukan. Thumma tazafahannasu wa dana ba'dhum ba'd. maka mulailah pasukan semakin mendekat semakin mendekat sehingga sebagian mereka terhadap sebagian lain sudah sangat dekat jaraknya. Sedangkan Nabi sudah memerintahkan kepada mereka kepada pasukannya jangan bergerak, jangan menyerang sebelum aku perintahkan. Sehingga walaupun sudah dekat belum ada yang bergerak. Okay. Yang terbalik, Kalau kaum sudah mulai Bergerak mendekat kalian sampai sejarak ya, sejarak tebasan kalian baru kalian serang. Okay. Fambahu mengkombinavel. Ah, sebentar, bukan jarak pedang dulu, jarak panah. Tunggu sampai ketika jarak mereka sudah jarak panah, maka seranglah dengan panah. Okay. Wabarakatuh, Rasulullah Sallam fil aris. Sedangkan di tempatnya aris yang sudah dibangun, yaitu seperti kemah yang terbuka sehingga allah swt bisa melihat pasukan semuanya didampingi oleh abu bakar sedekat maka ah. maka terjadilah perang Badr pada hari jumahah pagi hari pada tanggal sabat min ramawan pada tanggal 17 di bulan ramawan kita akan lanjutkan insyaallah kisah tentang perang Badr ini pada kajian mendatang bismillah subhanahu